Do, semua yang aku sayang semua hilang Benda ni berulang sejanya Sebab aku penat yeah, yeah. Penat nak Mengapa kau tinggalkan aku Ku sedar Ya aku tak mampu Ku pernah, pernah, pernah, pernah Sering jadi tempat kau hilang besar ada sumpah ku tak kuat Apa yang jadi harus aku Ku, ku sedar Ya aku tak mampu Tak mampu beri apa yang kau mahu Segala yang ku impi jadi debu Walau cerita bahagia sekejap Kita kan tentu